Kita ada ada di dalam lokasinya. Ini tempat buat foto-foto ya biasanya. Dua satu go! Oke, okay. okay. pakonya udah pada terbang tuh. Total ada 145 peserta. 145 peserta. Ya, 183. 1830. Dan juga Yoga. Sudah ready di atas podium semuanya ya, okay. ada ya? Halo, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat. Nah, ini kita perjalanan ke dusun Semilir di Bawen. Jadi ini mau ada lomba makau, khusus makau, Mas Bayu? Ya. Khusus makau ya? Ya, ya, ya. Kenapa nggak ada yang lain? Ya, ini lomba makau terbesar di Indonesia Wah, ini lomba Macau terbesar di Indonesia free flying, Mas Bayu ya? yes jadi ini lombanya free Tuh, wah. oke, gitu aja kita perjalan di sana kita tidur jalan, biar nggak capek ya nah, terus nanti sampai sana kita hidupin kamera lagi oke, terus. Mas bayu ganteng banget ya, oke, kita sudah ada di Semilir Ya, nah, bersama kawan-kawan ini kita mau masuk ke ruangan ya jadi kita mau masuk ke tempat lomba parrot ya, Makau ya beginilah suasana di Semilir, itu panas kita mau lihat gimana lomba burung Makau free fly-nya. Yuk, masuk, masuk. Nah, ini stand-nya. Wah, stand registrasi IPA Fest. Ha. Hari Woi, ini, ini tempatnya nih. mantep ya. Oui. Oke, ini kita beli tiketnya di sini ya. Wah, wow. wah, nih. Ini tiketnya. Wah, tempatnya asik nih. Nah, ini. Ini tempatnya ini. Kita ada ada di dalam. Lokasinya ini tempat buat foto-foto, ya. Biasanya, ya, ini buat foto-foto buat selfie-selfie. Uh, teman kita nggak kita mau lihat burung-burung makau. Wah, oke, ini pintu gerbangnya. Nah, pintu gerbangnya ini, nah, IPA face Cup. Uh, yuk, kita masuk. Se burung makaunya udah mulai terdengar ada banyak sekali di dalam sana jadi hmm. ya suasana semilir ya tuh hmm. kita udah sampai nih, nih nah ini orang-orang peret sudah mumpul di sini jadi ini Peserta lomba Makau. Hmm. Ini lokasi lombanya, jadi di danau nya sini ya burung dilepas dari sini, ini para peserta peserta-peserta Lomba Makau polisi itu ini panitianya wah halo mas wah. halo bro, siap? ini panitianya ini, ini ya kan lu? siapa ya? iya yang terus, terus nggak ada lagi videonya tapi ya nggak ada lagi nih sekarang ini ya betul berapa peserta Mas Nius? total ada 145 peserta kalau 145 peserta? 183 peserta 183 burung mantap, mantap mah. khusus Makau semua ya Makau semua gila jadi ada 100 lebih burung Makau yang lomba di sini itu gila banget ya ini Makau nih harganya dari lima 50 puluh sampai lima ratus juta, harga. mantap. Sekarang mereka yang akan lanjut. Tunggu tiga orang lagi. Burung makonya mau diterbangin tuh? Oke, kita masih tunggu berapa peserta ya? Oh, ya dan ini sudah mulai datang. ini burung makau ini harganya sampai sampai ya. 500 juta ya, wuh mantap dong ada warna air 2, 1, GO! Wow. Wow. Wow. Wow. oke, okay. ini ke Bali, belum mau ke Bali dia dia malah muter-muter, belum mau ke Bali nah, nah, nah itu balik, itu balik, balik, balik wih, wih nah, ya, siap ke Bali dulu dia yang menang balik duluan dia yang menang putut dia balik enggak ya balik enggak ya malam jauh lagi di oh jauh jauh jauh dia balik mas. dah balik dia masuk masuk sini tiga main di wah Mas satu udah balik ini peserta aja kirana nih Mas banget Mas aduh oh kiram kirana nih I don't know. masih bertahan saja. dan juga juga sudah ready di atas podium semuanya ya oke oke oke kejutan apa lagi nih yang akan diberikan dari grup R? oke okay, langsung aja untuk GPS ready ready untuk juri juga ready oke okay, peserta juga ready kita hitung mundur 3 2 Joget lagi, joget lagi, joget lagi, joget lagi. Oke, kita ada di dalam kayak ya ini, dalamnya semilir kayak gini ya. Itu kandang ada burung-burungnya, kue asik. Nah, ini dalam itu burungnya ada kakak tua, ada merpati juga. ah itu vilanya dusun semilir oke okay, sekarang kita mau ke tempat makonya lagi kalau memang uh, udah selesai kita pulang ke jogja kita jalan-jalan sambil lihat burung makau di free fly Oke, okay. ya hati-hati jalan, hati-hati jalan ya. Oke. Okay. Eh, jalan ke Malang. Kemudian nah. ke Malang dong. Lalu. Siap. Dan akhirnya kita selesai. Um, pulang. Kita sekarang mau balik ke Jogja. Terima kasih kawan-kawan -kan yang udah nonton, menyaksikan dari awal sampai akhir dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, gitu asik ya. Jadi ternyata begitu oh, lomba FF Macau itu gitu. Seru banget. Jadi besok kita akan bikin juga tapi FF Merpati. Wah, kita akan galakkan pasukan Merpati Free dimulai dari Mana, Mas? FF mana, Mas? Bantul Bantul dan Yogyakarta dadah.. kalau burung itu, kan bisa diajak komunikasi lah oh.. jadi kayak punya teman gitu umpet ya? ya, kayak peliharaan gitu lah. oh.. terus, ngasih makan makhluk hidup itu ada pahalanya ya Mas? oh jelas, lah, oh. kan gini loh, makhluk lo hidup itu dia tuh kan ah, punya rezeki. Oh. Iya. Betul, betul, betul. Dia punya rezeki, dia dia sama yang ngitain. udah dikasih rezekinya. Nah, dikitnya rezeki lewat kita. Oh, oke. Okay. Mantap ya. iya, misalnya dia rezekinya banyak? Dia udah dapat banyak juga kita. Oh, oke, okay. mantap. Gas lu, gas.